Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hey, Selamat malam Kita akan buat Priner hari ini river yang sebelah si kanan ada Kang Godek alias Aditya dan yang kiri Pak Dikasi Nah, naik sudah, nah tinggal banyak ini nantinya dibawa ke Palangka untuk di muat dilokon bawa ke Semarang oke masih, masih. oke masih. Masih. Oke driver andal kita Adit ya Godek okay, 6 sip sip 6 we'll <m rooftop toys> <arts dużo sensibliics> <sh yelled> Oke, okay, masih tarik. Info muatan masih info-info muatan Suzuki Giga. Oke ya masih tinggal 1 palet Total 16 palet Total 16 ya mas ya? Iya masih Berarti kita tinggal ngerpalin ya? Iya, dia ready masih Oke siap 16 palet 16 palet pasang terpal. Thank you siap mas. Siap jalan. Masih berangkat, ini semoga selamat sampai Palangka. Gus, tanggung bunga. berpeca, disitulah aku mau memastikan makan dulu, makan